Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa-siswi yang berbahagia Pada video pembelajaran kita kali ini Kita akan membahas tentang prosedur atau tata cara Memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat Atau sebaliknya dari berangkat ke tempat tidur. Seperti kita ketahui Memindahkan pasien harus dilakukan dengan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya cedera pada diri asisten perawat, terlebih lagi terhadap pasien itu sendiri, keselamatan adalah tanggung jawab setiap orang. Keselamatan harus menjadi bagian penting dalam semua tindakan yang Anda lakukan untuk seluruh pasien Anda. Adapun pengertiannya, yaitu kita membantu memindahkan pasien yang mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan secara mandiri atau pasien dalam keadaan tidak sadar dari tempat tidur ke berangkar atau sebaliknya dari berantar ke tempat tidur yang dilakukan oleh dua atau tiga orang perawat tujuannya adalah membantu memindahkan pasien antar ruangan untuk tujuan tertentu Misalnya melakukan pemeriksaan Pertinjang, pindah ruangan, dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi yang berbahagia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 Kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu Gulung baju, lengan baju sampai siku Lepas semua aksesoris Seperti jam tangan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 Kemudian eh, tangan menguncup, kemudian putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, kemudian bilas. Ingat tangan menghadap ke bawah, bilas sampai bersih, kemudian matiin air keras. Seringkan dengan menggunakan handuk atau kisuh. Halo, selamat pagi. Ruang radiologi ada yang bisa saya bantu? Pagi mbak, ini dari ruangan ini mau mengkonsumsi pasien atas nama asif Akan Tengah untuk melakukan pemeriksaan foto ronsen di ruangan yang terindu, ya mbak Tolong dipersiapkan ruangannya ya mbak Iya mbak, nanti disiapkan ruangannya Baik, terima kasih Sama-sama identifikasi pasien. Tanda identifikasi mencakup tanda nama, tanda informasi alergi, dan jika pasien beresiko jatuh, tanda identifikasi resiko jatuh yang tepat. Tempat pada posisi yang nyaman untuk memudahkan memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat dan... Atur berangkar dengan posisi terkunci dengan membentuk sudut 90 derajat terhadap tempat tidur. tidur ke berangkat untuk melakukan foto di ruangan radiologi ya bu begitu yes. nah, pun juga sebaliknya nanti setelah kita melakukan foto ronsen nanti saya akan meminta ibu lagi dari berangkat ke tempat tidur sebelum saya melakukan tindakan ini apa ada yang ibu butuhkan? tidak ada tidak ada nah waktunya ini sekitar kurang lebih uh, 30 sampai 60 menit begitu uh, jika ibu bersedia apakah ibu, jika ibu sudah bersedia nanti saya akan Menyiapkan alat dulu ya ya terima kasih ya. Tiga asisten perawat menghadap ke tempat tidur, tekuk lutut dengan salah satu kaki berada di depan. Ke bawah tubuh pasien Asisten perawat pertama Meletakkan tangan di bawah leher dan di bawah pinggang Asisten perawat kedua Meletakkan tangan di bawah pinggang dan pinggul pasien Meletakkan tangan di bawah pinggul dan kaki Pada hitungan ketiga Angkat pasien bersama-sama dan pindahkan ke berangkar Pindahkan pasien berbaring di tempat tidur ke berangkar dengan satu komando. kelemah Kemudian transkul Setelah melakukan tindakan kita melakukan cuci tangan telapak tangan Tunggung tangan Sela-sela jari Gerakan saling mengunci Ibu jari Gerakan menguncup